Oke okay, selamat pagi siang sore dan malam ya ketemu lagi dengan saya Mas El, di El gaming channel Oke okay, kali ini kita akan lanjutkan kembali game Ibu West dan plus new game plus plus plus plus, plus. Oke okay, kita akan melanjutkan lagi misi yang udah kita-kira kemarin kita itu ya uh, kita mainin ya jadi kita hari ini kita akan lanjutkan lagi kembali supaya cepet beres ini sini karena ini akan Um, gimana ya? ipet lah gitulah pokoknya karena kan kita udah punya op-op-op ya. <laughs> okay. punya upgrade skill yang sudah mumpuni guys alright Oke okay, bagi kalian yang belum pernah nonton ataupun baru tahu ini game apa sih simak deh di atas tuh Hai awalannya kayak gimana ini di game ini ya, saya akan coba langsung fighting fighting ya kalau ada cutscene akan saya skip-skip supaya cepat. Oke di sini kita akan ngumpulit money karena suka sembarangan pun orang-orang pada narod itu aja Oke biasanya sih ada di ada uang sini tapi ada lah kelanjut pintu rahasia nih. Nah, ada kali gentong sudah gini let's go let's go Tentar tentar biasanya suka ada di sini. Oh, ada. Nah, nah nah tuh, lihat nggak? lumayan lah. Oke oke. Tes misi dia eh, ada apa ya? Kira-kira ada Ah <laughs> nah. Ini cuma-cuman buat shortcut-shortcut aja. Silakan di dibaca kalau mau di kau Oke okay, lanjut. Oke, okay, uh, uh, uh eh, eh, Oke, Oke, okay, okay, itu di sebelah kiri senjata. Padahal ini senjata sama-sama aja guys, yang sebelah kiri yang belum, di upgrade yang kanan yang udah ada listrik-listriknya gitu. Okay. Lanjut. Nah itu semua senjata yang ada di sekarang gue pakai loh guys. Oke, okay, namanya, oke, okay, boleh skip. Lanjut objek update akses William printer conditionnya kita akan lihat si William bapak kita ini terakhir kenapa dia kan dicocokin sama Felicity ya di mana sih oh sini sini sini oke lanjut let's go let's go mau oh, cie si Virgil ini kenapa nih kayaknya di itu deh. ada duit nggak kalau oh, nggak ah skip ya kalau mau ngeliat itunya <laughs> nonton di video sebelumnya oke okay. <laughs> kelanjirnya okay, karena oh ya yeah, misinya ini di rawa-rawa guys skip ya bye bye fine edgar ah, nih temen kita edgar nih hmm. dia lagi mencari itu kan ramuan. katanya ada ramuan, tapi remuannya itu bisa menetralkan uh, virus apa va darah vampir Nah. oke okay. lumayan Mana sih? ini kadang-kadang di sini jalan suruh kangen bingungnya loh guys oh. kan dia sendiri ngomong tuh hmm. coba ada peta oke okay. hmm. Oke, okay, yuk, lets go di sebelah sini, bukan. Lempar mau nongol, justru disamperin. Hu, yes. Wah, wow, gua nggak bisa itu karena itunya baterainya habis, guys. Isi baterai dulu. Wow, hmm. nggak ngaruh. 2. memang belum ada apa-apanya ya guys lanjut let's go baru dengar gue musiknya kayak gini hmm, Tesla. teteh teteh kayaknya ada duit di sini oh no, no, no. oke okay, let's go hmm, gak ada lagi enggak ada lagi udahlah okay. Kecet jalan sini nih. Ini kita nggak bisa lanjutin nih. Harus buka ini dulu nih. Lucu, ya, masih ke? Mana? Tujuh lima. Ya. Oke lah. Oke, sini semua. Hmm. Oh apaan sih Dia, diam aja lo? hmm wow gak berasa hmm. ya ini mah bonus nih musuh kayak gini enak naikin eh, baterai cepet hmm oke okay. mana lagi mana lagi aduh kebutan oke okay. ada enggak di sini? Uh, banyak mobil okay, oke kita ada lanjut let's go ini kita bakar nih ada duit di sini. mana? nih? tiga. oke lah. itu sini, situ ada lagi. oke okay. uh, lanjut. Ya? Uh, ah mana ya? suara apa tuh? nih kita bakar dulu deh. oh iya. Yes. 200 oke okay. hmm, coba lihat duitku berapa ya. ini berapa hari aneh ya bisa ntar ya. ya, aja ya 10.000 aneh aja deh fire and forget lebih banyak lagi punya sekutu kayaknya gue punya perk satu deh little light oh jadi kalau Uh, di, di udara itu jadi sakit wow, wow ini keren nih ini yang ketiga aja nih Duh, nice apa ya hmm. <tuh> oh, ini boleh nih ini aja deh finish test uh, kan? hmm. hmm. Ini resek nih kalau ada api-api bola-bola itu api sih? Ya. Tuh, tuh. Mana dia? Oh di situ. Nyangkut. Bab. Beres. Mana lagi? mana <laughs> ini, mana ini dulu, eh, itu kemana? Oke, sini ada lagi. Tadi itu kemana ya jalannya? Apa Entar bisa langsung nggak sih? Tidak nah, ada lah. Oke. Kemana deh? 141, oh, apa ini? Pemkan dulu, pemkan. Oh, itu dulu sana bro Tuh. hmm. eh, 225, oke, okay, good ini ada lagi jalannya Lanjut Tesla cukup Tesla Burn. Let's go. This whole Siapa? the yang mau di sini? Ribet banget bang. Bau kayak belerang kali ini ya guys. Okay. ada duit gini kan? enggak ada. Oke. Okay. Oke, okay, aja. let's go. Mm, mm. Nice. Abis. Agak what main? itu Tesla. lewat sana Nah, sini yang tadi kali ya selanjutnya, eh, lanjut hmm, kayaknya musuhnya laba-laba Oh iya yeah, ini musuhnya laba-laba guys musuh baru-baru ini bisa ngasih dibakarin ah iya gue juga sebut-sebut se laba-laba sorry guys untuk yang pecinta laba-laba kita bakar bakarin sarangnya di sini di sini mana Oh itu dapat itu, itu. Oke okay. eh salah ini bisa dibakar gak sih laba-labanya eh salah hmm, 300 uang oh, Yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, money, ya, money, tujuh doang, mana lagi Sini, bukan ternyata. Saya, sini nih. Oh, ini ada jejak nih. Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, nih. Perahu apa ini? Oke okay. okay, di sini si monster Laba-laba berkaki. Uh, oh, oh, Ini dia guys. Ario ready. Hmm. Hmm. Bukankah Mati Kuatnya belum belum belum belum Wet Hmm, kenal Lumayan dikit lagi nih masih nih. Burn. Burn. Eh bukan ya <laughs> Hasta la vista Let's stick to the... careful. Oh, didn't expect that in this damn jungle. This damn bridge, Edgar. Ah, now I need to find another way. healthy. Better run quick before it sinks. Nice. A What a fine Okay lets go Sana guys AWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWWOWOWOW oh, sini nih buat ngambil ini nih ada darah ber kan darah dua yes, yeah let's go mana ya sini oh nggak ada bukit sini nggak ada bukitnya ruangganya Cache Sini ada enggak ya gak ada Sini ada Oke Eh Di blok Ah itu itu, itu. Ada satu Ini buat Ke itu guys ya Ada masuk ke itu Di ujung sini enggak enggak ada Udah cuma itu dong Ada orang Oke okay. Let's go Cet ini dulu. Ayo deh, let's go. udah Nunggu pada nungguin kita tuh kasian. Gak enak ya, ditunggu lama. Aduh mak. Hmm, oh. Mbak. Sini. Hmm, oh. Mana lagi? mana lagi. Mbak. Lagi, oh dua channel, Tadi nah. bisa ditarik lagi. Bye bye, kita take bal lagi. Begini, kita take Bye, belum mati juga. Mau yang lain oh nggak kena. aduh bom, susah squad. Sudah dua target. Ah, hmm. Nah, ayo, lanjutkan, dekat. Aduh. Mekanik sama gua. Oh, ada bonus nih. Boset oh, bonus. Nah, oh, kita ditrek kan, di Oh, rame banget ya. udah beres ini targetnya. eh ngalingin aja hmm, hmm, ngalingin aja, hmm. jauh lagi baik beres guys seketek jalannya kemana jauh nggak ada kayaknya nggak ada. Oh ini, ini ada satu, Pak. Kalau yang ke sono <tuk> enggak ada ada kayaknya. Ini kan. Baik lagi. Iya, yang tadi. Lewatin parit dikit. oke okay. gimana eh uh, nice 109 biasanya 50 70 oke okay. iya yeah, kita lagi nyampe hmmm oke okay, lets go lets go lets go eh tadi mana dah sini kan eh oh iya yeah, buka ga liat itu lah hmm tuh dua kayak eh, bocah sini ini apa ya kesini kesini tuh oh itu buat loncat tuh kayaknya ini bisa nih cari nih oh, tuh kan lumayan peti Wih, tiga ratus! Iya, yeah, punya kuit lah hmm. Eh, mana ada? Hmm. Kedor okay, kan? tiga lagi permisi paket ini simbol apa ya guys ada tahu nggak atau buah bulan <tuh> eh ini entar oh, nggak ada lagi banyak akar-akar akar permasalahan -akar, akar sempit sekali eh nyangkut banyak laba <tuh> <tuh> kemana sih si Edgar jalannya Edgar. Alright, akhirnya. Oh iya, Ini nih guys. Ya, yeah. don't worry, don't worry. Mm -hmm. Musuh. Ngasih kalang kabut alas. Ah. Aja lebah, tapi gak ada madunya. Kita kuras dulu, kita disini. eh, eh. nunggu sini apa? Em, um, dulu. Sini situ. Oh iya benar. Kita dorong dulu aja nih. Ke Sini kan ya. saya retus sana nanti ribet hangat ya Hah. udah belum ya bisa kali ya oh iya Ya, tunggu bentar ngapa? Like one, one way out here is to get in. Ah, bukan jalan keluar, mau jalan masuk ini guys nah. Open sesame, di dia di sana? Oke, okay. are you ready guys? Guys, beberapa cepat kita bisa finish ini. Ya, musuhnya, um, hmm. okay, siap-siap. Hmm, hmm, hmm, hmm. okay, siap Guys, let's go! Kali dulu, sekian. kemana-mana, teman Aduh, aku kabur. Nanti, Wet oke. Okay. Nah, loh, eh, Uh, uh, uh, uh, uh Oke. Okay. cukup cepat saudara, -saudara Proto -proto hmm. eh, Here, it bullets. Nah, ini aja deh aku punya hadiah buat oke okay guys beres Oke okay. ada yang mana kan hmm, skip aja ya <laughs> oke okay, habis ini misinya itu berarti kita bawa ini kan Bawa apa tumbuh-tumbuhan itu buat Bapak kita apakah bisa untuk mengobati kita lihat sudah ada duit duit duit duit kayaknya enggak ah males jauh turun lagi tuh. Huh. Tiga kali kau. Ini cewek dari tak kemarin nggak hmm. berhenti berhenti main piano. Eh kok sendiri dia. Eh. Nah kan tuh ada duit kan. Hmm. Kalau nggak dikit enggak dapat terapat. Tiga lagi. nih kadang biasanya di sini ada nih Ada enggak tapi itu udah ngusir tadi kita lihat kadang-kadang suka ada ah tuh kan ah, ada kan ah. eh eh nggak dapat nah lumayan nah, sembilan enam ya ya ya aku tahu dia ada di basement di atas sana ya. sini ada guys. kaya puterin puterin puterin eh apa tuh oh sir back from the mission i see if you found that plant then that myth isn't a myth which means maybe there's a way to stop the change ya mungkin kita coba saja ada juga disini sini, di sini. ga ada disitu ga ada, ada oke lanjut skip skip wooo hmm. hmm. masih tidur Meet James Harrow in the executive suite. Di atasnya bocahnya, nih. cowok si Harrow itu ya. menyebarkan. Eh hmm, Skip. Oke minyak minyak kita jadi raja minyak. Minyak ini kita adalah misinya untuk menaktifkan ya. Mak. mencari our... oh, seseorang di kantor. enggak need <tuk> ah, oh, ah. oke okay. ah, ah, nih, guys kalau yang dinamit nih merah-merah gini kayaknya itu harus kita ledakan kalau nggak ada musuh pun kita harus ledakan berarti ada sesuatu itu yang membedakan dinamit nyala dengan dinamit mati nanti kita lihat deh tuh beda dinamit nyala sama dinamit mati oke okay. wuhh, ih jengah juga tuh kayaknya lumayan kan oke okay. 109 nice okay, ini belum ada musuh, masih yang ngumpulin Nggak ada. Oke, mesin apa ini nyala baterai. Tuh, ini nyala lagi nih, guys. Eh, turun, turun. harus Tuh, itu kan ada dinamo tuh, tapi enggak merah kan? Berarti itu menunggu musuh datang. Kalau ini harus kita nyalakin dari awal. Oke, okay. oke Nih pas kita loncat baru Nyalakan kan? Nah baru ini ada musuhnya. Hmm, ada. Hmm, hmm lo makan tuh. Aduh, aduh nyakut. Hmm, hmm, hmm. nggak kenal lagi loh. Eh, itu nampaknya apa? Hmm, eh waktu ya. jadi kabur kemana? Nice. Up. Up. Up. Coba cari tangkis dulu ya. Coba. Hmm. Ah. Hmm. Eh, enggak kena lagi ngeles dia. Aww. Hmm, mati lo. Hmm. Beres. Oke. Mari. Eh eh. Oh. <laughs> Ngelihatin Kok bisa begitu? <laughs> oke. Okay. Ih laba-laba. Um, oke okay guys, kalau untuk kalian yang takut laba-laba, itu supaya nggak ngelihat laba-laba ini ada di setting guys, di sini. Bukan bukan yang mata kayak gitu. Nah, ini nih, Buya bagi penakut, eh bagi penakut, bagi yang takut apa laba, -laba. gue ya gue aktifin ya on berarti kita gak punya liat laba laba cuman sarang itu oke okay. karena gue suka laba laba eh kita jalan aja oke okay. bye wiii yuk lebih lepet nah bani oke nih oke oke iya wait lagi Oh, oh, itu yang tadi ya petinya ya. Oke, okay, let's go. Oh, bocor, bocor. Hey. Oke, okay, diam itu ya. Wah, inilah lagi. Baru tadi melawan. Wow wow wow wow, peramai. Hmm, mau makan juga. Hmm, lo pernah nggak tuh? Mana dia? Tuh, nggak pernah. Santai, santai, Kau Ayo, aw. Tinggal dikit lagi. Wih, tunggu. Lihat, kalau enggak mati lucu. Kan udah oke ini tunggu sini, cium dulu. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, disobek. Ah. Ah. Ah. Gampang banget, kayak nyobek-nyobek monster. Nah, ada lagi ya, ini kan tadi dari sana ya. Oke, okay. Lanjut. Eh, salah jalan. Uh. Hah, jadi itu orangnya. Yo. Ya, give me some money. Oh, bukan. Yo, dikeringin dulu gitu. Oh, katul lampa. Tidak kali. Okay, Oke, lu diem sini ya aku keringin dulu. Ntar, duit nice, satu pertama. Hmm. Ini dia si Let's jali. -jali. Oh ya kita <laughs> open sesame. Woo. Kayaknya gini dong, cukup ya eh, guys. Di aja dua menit. Halo? Ya, yep. yang ini buat gua. Oke, okay, thank you. Oke, okay, good. Tesla. Okay, kalau dari Sekitar 20, 20, 20 detik lah ini, itu. Right. 128 Siapa yang memori handphone masih 128? Gua <laughs> 56 guys, 512. Jauh sekali saudara-saudara. Oh, ada duit, enggak apa-apa. Hmm. Eh, aduh, kayaknya udah duit, ya oh iya benar tuh wow oke okay. Air airnya turun oke okay. oh dari situ banjir sih hujan deras banget ya kita skip tadi ini guys oh jatuh gak cah. Oke. Okay. I'm heading for you. eh mana tadi orangnya? Kalau di sini tadi. Oi. Uh. makannya. Sini hmm. loh. Hmm. apa ini tuh? Oh, iya. Uh, oh, eh, Eits, gak kena. Hmm. oh, buyar. Hmm. Alright. Oh, ini dulu. Kita ngiter dulu. Kayaknya tadi di sini ada maneh nah, kan bulat. Uh, gua tambah banyak, Pak. Dan Panas ya. Keluar di sini lah. Lumayan. I eh. Ya kayaknya masih ada satu lagi deh guys di situ tuh nah. ini ini bisa turun Oh let's go lumayan ada kantong duit up jump oke lecek ya nggak hmm. aduh. wow, wow. Oh, ayo iya, ini. Hmm. Hah? aduh kita nih. neh makan. Dang. mati langsung. nice. copot tangan udah tuh guys. Hmm. banyak, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. mati guys. Mm, mm, mm. Nice. dan oh, itu kan oh, aja. Tebak siapa? baru eh, kayaknya harus ngobrol-ngobrol dari, -dari. There, <laughs> The oh, yeah. King, King of Demon. <laughs> Oke. Bisa oke. Tuh guys, ini nyala nyalan nih. Kita dulu, mana nih. Lumayan, 121. Harusnya 2 ya. Biar mantul. oh oh oh oh. Kita bawa aja deh gua hmm. okay. ini sekali Apa ya Oke Ya ada duit di sini minitor Paling berapa 60 berapa ya, kan? 63 kan uh. tapi ngider jauh tapi buat duit ya, heee <laughs> Oke, okay, gitu, sini nih, kayaknya celap. sini celap, biar deket okay. Ini dah, Ari, let's go Oke okay, deh, deket gila listrik di leher gua banyak sekali Ya, kita setrum lagi. Ada duit ya di sini ya? Oh enggak. Ada. ada. Tuh kuning-kuning soalnya kayak <tuh> duit padahal mah bukan lampu tuh lampu jalan. Males. Uh. you let's go uh. worked like a charm all right to the office where is I need the man in charge. There's no way to get there from here unless you use the zip line from the top uh -huh. of that tower. Okay. Be crazy. I am crazy. <laughs> Please, you gotta help my buddies. Once you get on the other side, just follow the pipes. It's a kind of maze, but just keep going. Follow the pipes. Alright, I remember that. Thank you. Take care, guys. Uh, money, money, money. Class, we we were done for. Money, money nggak lulus ini nggak bisa lewat kali. Okay. Ah oke okay, kiri Oke oke, kiri, kiri, kiri. ah oh, teslah eh penuh Gak kelihatan eh uh. okay, but after this ya tunggu sampai semuanya aman baru kamu bisa pulang dan menemukan bertemu kembali dengan anak ah ada kuning-kuning di atas guys Lagi oke, okay. uh, kok kayak masih ngeliat ada kuning-kuning di atas. Juh, bukan ya? resek let's go! Hmm, musiknya udah kita harus bertarung kembali, saudara-saudara. Sedet, oh, tutup jalannya. Mana nih? Oh darah, nice. Oh, Oke, okay, let's go. Kayaknya nggak bisa lewat sini deh. Apa ya Itu enggak sini enggak. Ini lagi berarti. Lewat situ tuh. Ada musuh lagi nih. Oh, wow, nice. Oke, okay, mana lagi ya, kecil-kecil mana yang kecil-kecil? Wow, -kecil? eh, oh, kuat juga dia. Hmm, ini eh, kuat tuh. Nah, ini yang kecil-kecil dong, nih Saya tahu banyak di situ. Wah, iya. Yeah. Eh, di sampul bisa Itu turun loh ganggu aja. Oh, hmm, mana ini? Hmm, hmm. Nah itu. Hmm, PC ini emang bener dah. Allah seberapa tapi mengganggu. Mudiar. Oh, dan protokol-protokol yang rese hmm. Kita turun dulu. Hmm. hmm. Oh. Ini loh bagi gue duit. Eh cuma gitu duit. Cari satu lagi masih gitu ya. Oke. Okay. Aku tembak aja ya. Beres. Oh, We nice. 23. Alright. Hmm, sini sini kalau sini enggak tahu sini. masih penasaran Tuh. Kada. Oke. Okay. Kang di itu nggak lift-nya turun apa. Okay. Wah. Oh, eh, yeah. ki ya. Syakala. Boom. Lagi-lagi lagi. lagi, lagi. Oke, okay. masih ada duit kan sini. Oh, ada. <laughs> di sini. Okay. La la, la gue disorong doang nyangkut oh okay. udah ke tengah yaaah yeah. gitu doang <laughs> asik musiknya dulu follow the pipe oh ini ya yeah, ya yeah, ya yeah. hmm hmm hmm kalau ada bom kalau ada bom mana nih? Hu ada katapun hmm hmm hmm hmm hmm eh hmm. hmm. hmm. hmm. oh, ini ada orang di sini ada orang dan ada mana nih iya Uh. Oh, oh, dengannya tuh enggak. Hmm. hmm enggak Habis, let's go. Eh, tadi udah ledakin ya? Eh, eh, eh babas Oh, ini, bend, bend, bend. Enggak ada bom. aman. Nah. Buka peti. Kagak ngaruh, guys. Lagi buka peti. Huh? seperti ini wait, wet hmm. ini loh ditendang hmm. jadi kayaknya ngelihat itu anjur uh, anjur anjur anjur anjur anjur peti guys nice kamu sekalian aja gue oke kita masuk bisa lewat sini atau lewat sini Gak aja ya hmm. ada lagi uh. wow mati oh uh kuat bang bang enak sekali money money in gadai let's go eh salah eh, ini hmm. oh dan ini udah mau habis wah susah squad ini menato Oh ini yang sini yang banyak. Let's go. Biasanya nongol di belakang. Mana Gak ada? Oh, eh, eh di sini malah. Oh tidak, wah Oh, Dia bengong. Oke, okay, good. Let's go oh yang terakhirnya nih guys lawan monster itu kayaknya seram ya guys ya tapi enggak <laughs> temen itu ada suka kepala yang terbang terbang tuh uh, nganggangu tuh nih ini tuh mana dia maksudnya, malah. Oh, ini, ini matiin dulu, sangat. lagi nih, oh. wah kabur dia. Oh mati. Let's go. Belum juga, guys. Oke. Okay. Bye already. Oke. Okay. Tuh ada ini lagi. Hmm. Bye. aduh mati lagi oh diem tuh oh apinya juga berhenti guys arah oke kita lempar granat apa ya? ah habis ya yeah. kesin skip skip skip oke okay, kayaknya cukup sekian dan terima kasih <laughs> Telah menemani Mas El di game channel. Oke, okay, kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Di mana yang akan lebih lagi? Di mana musuh musuhnya akan lebih banyak, lebih baru, lebih serem, lebih dalam? Oke, okay. Ta... oke okay, guys. Thank you, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, guys. Ketemu lagi di next episode-nya untuk Ibu West New Game plus plus Plus. <laughs> oh, See you guys. Sorry. Thank it's you. The way the veins in your forehead are throbbing. It's so <laughs> comical. Mr. Assistant Secretary. These accusations sound serious. And first of all, it's Mr. Secretary now, as in Secretary of War, as in the fucking right hand of God. Secondly, do you think the president of these United States is going to give a royal fuck about the pissant accusations of a podunk? Go ahead, Reggie, do it. Give me a reason to throw your cowpoke ass in a new gate and flense your father's legacy to the bone. <laughs> The Harrow Institute has a much better ring to it, don't you think? Mr. Secretary, maybe it would be for the best if you... Maybe it would be best if you stopped interrupting me, you groveling mule! You wanna make yourself useful? Get to the kitchen and fetch me a cup of coffee! Now fuck off and find some vampires to kill. That's much more your speed.